Luar biasa banget selalu mensupport, selalu memberikan inspirasi dan dukungan untuk hubungan lain selama sahabat ya Kita lihat dari sebuah kalimat caption yang tuliskan. di situ Om Izhar mengatakan kita tidak perlu membuktikan ke orang-orang kalau kita adalah orang baik Sungguh tak perlu Sebab menjadi baik itu bukan tentang siapa yang paling dikenal akan Tetapi siapa yang paling banyak memberikan manfaat walaupun tak terlihat Ini luar biasa banget persahabat ya Luar biasa tentunya dukungan dan selalu memberikan inspirasi buat kita semua Salah satunya tentunya Om Izhar memberikan dukungan dan support buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar kita keunggahan slide kedua persahabat yang kita lihat juga tentunya di situ menegaskan kembali Om Hizhar mengatakan jangan pernah menyesal berbuat baik pada orang lain tapi biarkanlah orang lain yang menyesal telah berbuat jahat pada kita nih persahabat ya ini teguran keras banget dari Om Hizhar tentunya kepada Marcona yang selalu iri yang selalu nyinyir persahabat ya tentunya iri kepada hubungan idola kesayangan kita. Dan untuk ke kabar berikutnya Bersahabat kita lihat aja nih ada hubungan spesial juga Yang belum mampir tinggal mampir aja di channel YouTube-nya Raja TV Bersahabat ya, sudah di-up video terbaru eksklusif Ayah, Bilar tentunya angkat bicara Pasahabat ya, rencana pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Wow ini spesial banget nih Yang belum nonton Nonton aja bersahabat ya, di channel YouTube-nya Raja TV Yang mah tentunya ada sebuah Pernyataan langsung dari Papa Daniel tentang Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya Persahabat kita lihat juga ada unggahan Dari Bang Basuki Surojo Persahabat kita lihat di akun Instagram Pribadinya Bang Basuki Surojo tentunya mengunggah Sebuah postingan Tentunya di channel Youtube Raja TV persahabat, ya, Yang tentunya Memberikan pernyataan langsung Dari Papa Daniel Soal pernikahan Lesti dan Rizky Bilar memakai adat Minang Bersabat, dia ada sebuah kalimat caption juga ini tuliskan. Sudah jelaskan kakak Rizky Bilar gak niru-niru Terus yang bilang kakak itu niru-niru itu gimana sih? Sudah jelas loh Dari om dan tante lah kalau mampir ke rumah Kakak diajak makan siang makanannya rendang Sama ibu pulang dibungkusin rendang spesial Hehehe, sampai seminggu makan rendang sampai enaknya Kata Bang Basuki kasih Om dan Tante waktunya ya langsung aja Cus eksklusif di Raja TV itu persahabat ya sudah dijelaskan kembali oleh Bang Basuki Strojo persahabat ya bahwa Rizky Billar adalah asli orang Minang banyak tanggapan dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Korean underscore Leslar mengatakan papanya Leslar turun bukit, katanya Pak Sahabat ya. Ada juga komentar langsung dari Abang Rizky Bilar. di situ mengatakan, padahal kan nyokap saya kan suka bikin rendang padang ya kok. Masa saya dari suku Minang harus ganti suku bunga sih. Walau lebih kecil cicilannya, aduh cute banget nih Pak Sahabat ya. <laughs> Doakan saja, support saja tentunya kita sebagai fans sejati harus fokus dengan satu tujuan, Lesti dan Rizky Bilar tentunya melangsungkan acara pernikahan. Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga ini donggan spesial, bersahabat ya, ketika lab Instagram Teh Yuli yang mana menginfokan kepada kita semua para fans yang bahwa bakal di-up nih, tentunya behind the skin yang pas Lesti dan Rizky Bilar foto freeway bersabat ya bakalan membuat kita semakin bahagia aja nih kata teh Yuli trendingkan dulu lagu dari single terbaru Rizky ya. terus mau di up nih video yang ketika Lesti dan Rizky Bilar freeway bersabat ya bakalan cute bakalan kita akan mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita Postingan tersebut lri post kembali oleh akun Instagram sendal putihan Bilar yang mana sebuah kalimat caption juga dituliskan gak sabar pengen lihat behind the skinnya pas mereka priwet yuk bisa yuk trendingkan dulu lagunya Dedek tuh sahabat, ya trendingkan dulu untuk lagu terbaru dedek alasi baru kita akan melihat uh, behind the skin dari priwetnya Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat ini ada unggahan terbaru spesial vitamin malam ini buat kita semua para fans. Lesti Kejora tampil di acara konser Lida 2021, sahabat ya. Tentunya pembukaan Lesti Kejora merupakan lagu jeram membuat kita merinding, para sahabat ya. Tentunya suara emas suara spektakuler dari Lesti Kejora tentunya membuat kita semakin bangga bahwa penampilan Leslie Kejora selalu memberikan penampilan yang sangat luar biasa keren ya ya sampai tentunya juri aja standing ovation buat dia Leslie luar biasa persahabat ya tentunya layak banget sebagai juri dan tentunya layak banget sebagai juara dengan mudah mudahan Malam hari ini kita dikasih kejutan bahagia spesial buat kita semua dari Dede Lesti. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kelancaran untuk semalam hari ini untuk idola kesayangan kita. Kita tunggu saja para ya tentunya vitamin-vitamin bahagia selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Leslar. Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Minda terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.